...serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang... ...untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Bunda Les di Keciora. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ya. ...ada kabar yang lagi viral dan rame persahabat ya... ...Rizky Bilar dikabarkan akan melaporkan tiga orang... Dianggap memfitnah di tengah kasus KDRT Salah satunya persahabat dia ya, orang ini adalah satria Yang tentunya akan dilaporkan persahabat Kita simak di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Lambetura official Rizky Billar akan melaporkan tiga orang yang dianggap memfitnah dirinya Di tengah kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT beberapa waktu lalu Hal itu diungkapkan oleh Indra Tarigan yang menyebut Rizky Bilar telah menunjuknya sebagai kuasa hukum. Kalau kata Rizky Bilar, secepatnya ada tiga orang nama yang dikantonginya dalam waktu dekat. Kayaknya Rizky Bilar akan membuat laporan itu ujar Indra Tarigan. Dari ketiga orang tersebut, Indra hanya membongkar satu nama yang akan dilaporkan Bilar, yakni Satria Mulia. Sedangkan dua sosok lainnya masih dirahasiakan oleh Indra. CSM ini sudah kelewat batas, terlalu berani mengeluarkan statement yang benar-benar tidak ada ujarnya Indra Tarigan menegaskan ucapan Satria Mulia di media sosial soal aib Rizky Bilar sudah melampaui batas. Itu informasi yang kita dapatkan dari Indra Tarigan yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar untuk melaporkan tiga orang persahabat ya Jadi hati-hati untuk semuanya Terkhusus persahabat ya, Buat para netizen Jangan sampai memfitnah Jangan sampai membuli Apalagi sudah terlewat batas persahabat ya. Rizky Bilar pun tentunya sakit hati Kalau sudah terlewat batas Jadi hati-hati bermedia sosial Apalagi memberikan statement yang tidak jelas Kemudian juga persahabat Ada vitamin yang sangat membahagiakan Yang kita dapatkan Detik-detik Rizky Bilar, Lesti Kejurah keluar dari rumah. Masya Allah, ini vitamin 4 hari yang lalu bersahabat ya. Yang banyak ibu-ibu minta foto langsung dengan Bilar dan Bunda Lesti. Masya Allah, sehat selalu untuk kesayangan. Melihat video ini pun tentunya kita merasa bahagia. Dan Alhamdulillah, kita mendapatkan cedukan vitamin yang sangat membahagiakan. Postingan ini pun diunggah kembali oleh aku Rosa Anskoles24. lar Kalimat Caption pun dituliskan. Alhamdulillah, vitamin ini video 4 hari yang lalu Tapi nggak apa-apa ya, sedikit ngobatin kangen Tuh, Masya Allah Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Rosigot 69191 mengatakan Ini yang cedukan beberapa hari lalu kan Yang ada ibu-ibu minta foto, betul sekali persahabat ya Hanya doa yang selalu kita berikan, yang selalu kita panjatkan Untuk Bunda Lesi Gejora dan Rizky Bilar dan selanjutnya persahabat disimak juga diunggah negasinya Bagas yang baru saja mengunggah postingan barang Bang Boril. Sudah kembali aktif main sepak bola persahabat ya tetapi kita lihat bahwa Rizky Bilar belum bisa tampil. Mudah-mudahan tim L.S. semakin kompak dan semakin membuat kita kagum dan bangga dengan karya-karyanya. Doa terbaik ya buat lesson entertainment. Semoga bangkit dan semakin sukses. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Lesti Fati Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.